Film India Perang menjadi tontonan yang seru untuk disaksikan karena menghadirkan adrenalin yang lebih intens. Saat ini, Bollywood cukup produktif menghadirkan tema film ini yang dibalut dengan nuansa drama, kolosal, dan thriller. Untuk kamu yang penasaran ingin menonton film-film tersebut, berikut 10 film India bertemakan perang ini. 1. The Ghazi Attack, 2017 Dasar cerita dari film The Ghazi Attack terinspirasi oleh peristiwa nyata perang Indo-Pakistan tahun 1971, film ini kemudian berfokus pada kisah seorang perwira angkatan laut kapal selam India beserta timnya yang berada di dasar laut selama 18 hari. Mereka kemudian berusaha untuk menghancurkan kapal selam milik Pakistan, Pans Gazi, yang akan berlayar ke perairan India. Naskah film The Gazi Attack ditulis dan disutradarai oleh Sankal Reddy, serta dibintangi oleh Rana Dagubati, Taap Sepanu, Kai Kai Menon dan Atul Kulkarni. Pada ajang penghargaan The 65th National Film Award 2018, film ini menang dalam kategori Best Fitur Film in Telugu. The Gazi Attack rilis di seluruh dunia pada tanggal 17 Februari 2017 dan mendapatkan ulasan yang sangat positif. 2. Kesari, 2019 Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar dengan Parineti Chopra, Mir Sarwar, Vans Barwaj, Jaspreet Singh, Vivek Saini, Vikram Kochhar dan Rakesh Sharma. Kesari menceritakan tentang peristiwa perang Saragarhi yang terjadi antara tentara Angkatan Darat India Inggris melawan 10.000 anggota suku Afridi dan Orakzai Pashtun pada tahun 1897. Film ini dirilis di India saat Festival Holi pada tanggal 21 Maret tahun 2019. Kesari mendapatkan ulasan positif dari para kritikus dan mendapatkan respon yang baik dari penonton serta menjadi salah satu film Bollywood paling sukses di tahun 2019. Di Februari tahun 2020 ini, Kesari mendapatkan banyak nominasi penghargaan di ajang film Fair Award. Salah satu nominasi tersebut masuk dalam kategori Best Actor untuk Akshay Kumar yang memerankan karakter Sardar Bahadur Ishar Singh. Sekian video tentang 10 film India Perang ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.